Dalam kesempatan press briefing kali ini, ada banyak narasumber yang akan bergabung dan berbagi informasi menyangkut dalam bidang lingkup pekerjaan masing-masing. Secara khusus, kita juga akan mendapatkan briefing langsung dari Ukraina, dari rekan kita Pak Yuda, yang saat sekarang masih terus memfasilitasi evakuasi WNI kita di sana. Mengenai sequence saya akan mengundang pertama kali Ibu Vita untuk memberikan sedikit update Hal-hal yang terkait diplomasi kesehatan dan juga terkait isu vaksin. Saya persilahkan, ibu minta. Yang terhormat Bapak Dirjen IDP, Bapak Tapsus, para direktur dan juga rekan media yang kami hormati, ada dua hal yang akan kami sampaikan pada press briefing pada hari ini. Yang pertama terkait dengan perolehan vaksin dan yang kedua terkait dengan diperpanjangnya mandat Ibu Menteri Luar Negeri sebagai co Covax Advanced Market Commitment Engagement Groups atau Covax TMCEG. Kementerian luar negeri bersama dengan kementerian dan juga lembaga terkait, terus melaksanakan vaksin, uh, diplomasi vaksin untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, baik untuk vaksin primer maupun booster. Pada minggu pertama bulan Maret ini, tepatnya pada tanggal 4 Maret, kami telah menerima vaksin Pfizer, do sharing dari uh, pemerintah Amerika Serikat, melalui fallback Facility sebesar 3,469,470 dosis. Dengan penerimaan tersebut, maka hingga tanggal 10 Maret 2022, jumlah vaksin yang telah diterima oleh Indonesia mencapai 503,550,555 dosis vaksin. Dan jumlah tersebut bisa memenuhi untuk sekitar 93,2 persen dari total kebutuhan vaksin, dua dosis bagi seluruh populasi Indonesia. Selain itu, untuk tahun 2022 ini, kami mencatat masih akan ada komitmen vaksin yang akan datang, yaitu vaksin dari Moderna, do sharing no, dari AS, melalui covax Facility, sebesar 2,880 dosis yang akan tiba nah. di Indonesia pada tanggal 11 nah, Maret ini hari. Kami akan terus melakukan pengawalan kedatangan vaksin ya, Indonesia ya. dengan terus memperhatikan laju dan juga kapasitas vaksinasi domestik. Selain itu rekan-rekan media yang kami hormati sebagaimana dimaklumi selama setahun terakhir ini yaitu dari periode Januari hingga Desember 2021 Ibu Menteri Luar Negeri telah mengemban amanat sebagai co-chair COVAX AMC bersama Menteri Pembangunan Internasional Kanada dan juga Menteri Kesehatan Ethiopia sebagai refleksi kepercayaan dunia terhadap kapasitas Indonesia dalam penanganan COVID-19. Ibu Menteri Luar Negeri akan meneruskan amanah ini dengan melanjutkan tugas sebagai salah satu kocer co Komaks EFCEG untuk periode Januari sampai dengan Desember 2022. Jadi dengan diperpanjangnya tugas sebagai kocer co Komaks EFCEG ini, Ibu akan terus mendorong tiga agenda utama, yaitu yang pertama adalah proses yang inklusif dan juga transparan dalam Komaks EFCEG, Lalu juga memastikan pengiriman vaksin yang lancar dan juga tepat waktu. Dan terakhir adalah penguatan solidaritas dan juga kerjasama internasional. Tentunya sebagai kochar dari Kuvax Ibu Menteri Luar Negeri akan kembali mendorong akses vaksin yang setara, baik bagi Indonesia maupun juga negara-negara yang paling membutuhkan. Mungkin itu dari kami, Pak Irjen. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Terima kasih, Ibu Litan Mbak Mita. Uh, saya melihat Pak Trian sudah bergabung, Pak Koserpa. Baik, uh, kan rekan sekalian uh, kami mengundang Pak Trian sebagai Koserpa untuk memberikan update uh, mengenai presidensi G20 di Indonesia. Saya persilahkan Pak Trian. Terima kasih Pak Dirjen. Teman-teman, uh, mohon maaf ini habis uh, running around. <laughs> nggak, nggak say. uh, saya hanya memberikan update uh, apa yang telah disampaikan sebelum-sebelumnya terkait dengan Working Group Meeting dan Engagement Group Meeting. Beberapa kegiatan pekan lalu yang telah dilaksanakan, yaitu tanggal 24-25 Februari ada First Development Working Group Meeting. 1 Maret kemarin ada Kick-Off on Environment Deputies Meeting and Climate Sustainability Working Group. Satu Maret juga ada side event Jakarta e-mobility event, sebagai bagian dari Jakarta selaku Urban 20. Ya. Uh, ada juga yang kita sebut uh, sebagai kick off anti corruption working group meeting uh, 4 Maret uh, kemarin dan uh, kick off juga uh, untuk C20 atau Civil 20 ini kumpul-kumpul antara NGO-NGO uh, 7 Maret yang kemarin uh, uh, 7 Maret itu baru kemarin beberapa hari lalu lah ya uh, dan yang pasti bisa dilihat di sini uh, bisa dilihat sekali lagi di kalender kegiatan dan it's going to be continuously updated dengan perkembangan termasuk tanggal-tanggalnya, ada yang maju, ada yang uh, apa, tambahan pertemuan dan semacamnya. So, saya tidak akan mengulang lagi kira-kira uh, berapa banyak pertemuan, tapi all in all sampai saat ini 184 pertemuan yang formal di luar yang namanya side event atau uh, showcasing atau program Road to G20 yang sekitar 254 kegiatan dimana ada 107 site event dan 147 program uh, road to G20 uh, so ini cukup banyak untuk uh, Februari April kita sudah antisipasi ada sekitar 130 kegiatan pada presidensi G20 Indonesia dimana ada 54 main meeting dan 76 site event atau road to G20 dan ini kembali lagi, uh, tolong dilihat Bapak-Ibu sekalian, teman-teman sekalian, uh, date-nya uh, bisa bergerak uh, tergantung situasi uh, dan keadaan. Tapi sementara uh, sudah terefleksikan di, di working group tersebut. Nah mungkin sedikit highlight of uh, apa yang terjadi tadi, yang development working group uh, tanggal 24-25 Februari ini, uh, membahas beberapa isu prioritas, antara lain kembali lagi masalah pemulihan dari pandemi COVID-19, memastikan resiliensi di negara berkembang, negara tertinggal, dan negara kepulauan, juga dibahas mengenai pembiayaan swasta dan campuran dalam perdanaan, pembangunan berkelanjutan, of course SDG, multilateralism, dan dan beberapa hal-hal lain yang sudah ada di konsep note kita. Basically, fokus pada isu pemulihan dan pandemi COVID-19, dan bagaimana negara berkembang bisa resilience terhadap perkembangan kelompongan yang terjadi seperti diketahui juga di development working group kita juga fokus pada isu-isu UMKM dan sektor informal perlindungan sosial ada juga ekonomi hijau dan biru melalui pembangunan rendah karbon nah ini termasuk dalam tiga pilar pilar ekonomi sosial dan lingkungan Uh, pada pertemuan uh, 1 Maret juga diadakan uh, Environment Deputies Meeting and Climate Sustainability Working Group Meeting, uh, di mana Menteri LHK telah membuka kegiatan dimaksud. Uh, ada tiga isu prioritas yang dibahas, tentunya kembali lagi, uh, pemulihan yang berkelanjutan uh, atau supporting more sustainable recovery, terus peningkatan aksi berbasis daratan dan lautan untuk mendukung perlindungan lingkungan hidup, mungkin pakai bahasa Inggrisnya lebih lebih lebih gampang dicana ya enhancing land and sea-based action to support environment protection and climate objective dan juga enhancing resource mobilization to support environment protection and climate objective um, ini semuanya uh, uh, sesuai dengan apa yang telah kita rencanakan dan uh, di 4 Maret telah dilaksanakan pertemuan kick off anti-corruption working group Dimana, uh, di mana uh, dipimpin oleh Ketua KPK dan first uh, ada beberapa Menteri juga menyampaikan pandangannya uh, saya tidak akan go to detail on those tapi uh, secara recap kalau boleh di saya sampaikan um, pada saat ini uh, dan untuk kedepannya recap Februari uh, at least ada 38 kegiatan yang telah dan sedang berlangsung Selain di bidang development working group, juga di bidang financial track ada yang kaitan dengan framework ke working group, financial inclusion, dan semacamnya. Di engagement group juga sudah beberapa kegiatan yang sedang berlangsung, youth, think, business, empower, dan juga sudah ada beberapa side event. Untuk bulan Maret ini tercatat 60 kegiatan yang telah dan akan berlangsung. Highlightnya tentu kembali lagi, ada beberapa working group di bawah finance track berlangsung, di bawah Serpa Tracks, Education Working Group, Energy Transition, Anti-Corruption, Trade Investment Industry, Digital Economy, semuanya akan mulai bekerja. Dan untuk April, kita prediksikan around 29 kegiatan yang direncanakan akan berlangsung. So, mungkin dari segi penjadwalan, kira-kira begitu, Pak, Pak Jubir. And I'm quite ready for any other question. Terima kasih, Pak. Terima kasih atas uh, update-nya. Uh, mungkin saya mengundang Pak Rizal dulu untuk memberikan sedikit uh, gambaran atas aktivitas uh, polugri, Ibu Menteri Orang Negeri dalam beberapa hari terakhir dan juga rencana kegiatan generasi. Uh, Terima kasih uh, Pak Faizah, Pak Jubir, Pak Stafsus, teman-teman Direktur uh, dan teman-teman semua, teman-teman media tentu. Selamat siang menjelang sore, salam sehat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, uh, sebagaimana tadi disampaikan Pak Jubir, saya sedikit akan brief, uh, sedikit saja uh, gambaran kegiatan Ibu Menteri sebetulnya sudah terefleksikan dalam Twitter beliau, uh, kegiatan seminggu terakhir, atau kalau saya tarik dari awal Maret, mungkin 10 hari terakhir. Saya membagi beberapa klaster. saya hanya akan touch beberapa isu yang Ibu fokuskan pada kesempatan uh, seminggu terakhir kegiatan beliau. Nanti kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan lebih detail tentu kita akan apa namanya teruskan dalam ranah atau ruang tanya-jawab yang pertama tentu isu Afghanistan masih menjadi isu yang dibahas dalam beberapa hari terakhir ibu ketemu dengan khusus OKI untuk Afghanistan yaitu Duta Besar Tarik Ali Bahid yang pada intinya membahas mengenai tindak lanjut kesepakatan emergency meeting KTM OKI di Pakistan, di mana Ibu Menteri waktu itu hadir, dan beliau adalah sebetulnya yang menggagas sejak awal. Hal-hal uh, yang dibahas terkait dengan Afghanistan tentu terkait dengan aspek kemanusiaan, yaitu trust uh, Ibu juga membahas terkait dengan roadmap yang Indonesia pernah usulkan tentang bagaimana memenuhi janji-janji apa namanya Taliban terkait dengan aspek hak-hak uh, human right dan juga tentu... Uh, komitmen tidak imbris terhadap kegiatan-kegiatan yang radikal, termasuk membangun pemerintah yang inklusif. Ibu juga bicara dengan US Special Envoy for Afghan Women, Girls and Human Rights, Rina Amiri dari US, ya. Ini juga dibahas tentang bagaimana memajukan isu-isu pemberdayaan perempuan, karena ini adalah isu utama yang terus dibawa Indonesia terkait dengan pembangunan apa namanya New Afghanistan ke depan yang pertama isu Afghanistan yang kedua adalah isu Myanmar Ibu apa menerima Chairman Sasakawa yaitu Nippon Foundation terkait dengan kompilernut sebetulnya tentang perkembangan terakhir di Myanmar dan upaya untuk bagaimana mencari jalan keluar sehingga upaya yang dilakukan oleh ASEAN selama ini yaitu mendorong implementasi dari dari Five Point Consensus dapat apa berhasil sehingga upaya penyelesaian masalah Myanmar dapat terus didorong dan mengembalikan Myanmar ke demokrasi. Demikian pula Ibu bicara dengan Menteri Jepang terkait dengan isu Myanmar. Tentang apa? isu Ukraina tentu ini menjadi topik atau isu yang terus dibahas oleh Ibu Menteri Luar Negeri. Beliau berbicara dengan beberapa Menteri Luar Negeri yang kalau teman-teman ikuti pasti tentu Menteri Jepang, Wakil Menteri Luar Negeri Amerika Jerman, Australia, terbaru Turki, dan tadi pagi beliau bicara dengan Menteri Luar Negeri India. <tuh> Selain itu juga teman-teman ikuti, beliau bertemu dengan Dubes Ukraina dan Dubes Rusia di Jakarta. Dipanggil oleh Ibu Menteri ke kantor beliau, ke Kementerian Luar Negeri. Itu terkait dengan hal-hal yang terkait dengan Ukraina. Dalam kesempatan pembicaraan Ibu untuk isu Ukraina, tentu teman-teman ikuti, yang disampaikan oleh beliau adalah prinsip apa namanya posisi kita yang prinsipal, yang paling utama adalah fokus ibu menteri yang terus ditekankan adalah sekarang waktunya deeskalasi, turunkan konflik, hentikan perang karena masalah kemanusiaannya sudah sangat apa namanya obvious kita lihat dan kita rasakan. yang kedua tentu terkait dengan humanitarian corridor dalam hal safe passage kepada civilians yang harus mengungsi dari Ukraina karena perang. Dua isu itu yang selalu dibawa oleh Ibu Menlu dalam komunikasi dengan seluruh mitranya terkait dengan isu Ukraina. <tuh> Lalu juga ada pertemuan Mikta, tapi karena ada konflikting schedule, Mikta diwakili oleh Pak Wamenlu Menlu yang dilakukan pada tanggal 7 kemarin, hari Senin. Pada saat Mikta ini, pertemuan Mikta Menteri-Menteri Luar Negeri Mikta Uh, terjadi transfer of uh, chairmanship ya dari Australia ke Turki. Saat ini Turki yang memegang uh, chairman dari uh, Pak Mikta itu sendiri. Lalu Ibu juga seperti teman-teman lihat, um, menerima kunjungan kehormatan dari duta besar yang baru menyampaikan kredensial. Ada enam duta besar yang telah menyampaikan kredensial pada minggu uh, kemarin sebetulnya, tapi diterima oleh Ibu pada minggu ini yaitu Peru, RRT Turki, Vietnam, Algeria, Spanyol, Norway walaupun bukan yang kredensial tapi beliau juga diterima dalam konteks menerima duta besar baru yang uh, baru kredensial ke pemerintah Indonesia. Ada beberapa kegiatan yang sifatnya internal dan juga ada kegiatan yang terkait dengan International Women's Day yang Ibu uh, apa uh, lakukan pada saat tanggal 8 Maret 2022 ini itu Pak Faiza, Pak Jubir, Pak teman-teman media terkait dengan rangkaian kegiatan Ibu dalam satu minggu terakhir ke depan, saya ingin sampaikan <tuh> tadi saya sudah dapat izin untuk menyampaikan ada rencana kunjungan Menlu Kenya, Menlu Mesir pada minggu uh, depan, ya lalu juga uh, mantan S.G. Ban Ki Moon juga akan berkunjung tapi ke Labuan Bajo direncanakan Ibu akan bertemu dengan yang bersangkutan. Kemungkinan juga kita lagi finalisasi jadwal minggu depan, pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Timur Leste yang akan berkunjung ke Indonesia. Itu kira-kira yang dapat kami sampaikan, Pak Judit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak Rizal. Mungkin sebelum kita ke Pak Yuda, saya akan mengundang Pak Habib dulu, ya. Pak Habib, ada update sedikit mengenai isu-isu perlindungan HAM yang sempat menjadi beberapa mengundang banyak pertanyaan dalam beberapa waktu terakhir ini. Silakan Pak. Terima kasih Pak juru bicara yang kami hormati Pak Safsus Sherpa, rekan-rekan direktur dan tentu juga rekan-rekan media yang kami hormati, salam sehat dan salam sejahtera. perkenankan saya untuk berbagi informasi bahwa pada 28 Maret sampai 1 April 2022 akan berlangsung sesi ke-49 Sidang Dewan HAM di Jenewa, Indonesia tentu sebagai anggota bersama 46 anggota lainnya juga terlibat aktif dalam putaran perundingan selama satu bulan tersebut. Kami ingin sampaikan bahwa dalam seluruh program sesi ke-49 ini tidak ada agenda dan bahasan mengenai khusus Indonesia atau isu-isu khusus misalnya dugaan pelanggaran HAM di Papua. Dapat kami tambahkan bahwa pada 8 Maret beberapa hari lalu, e, Komisaris Tinggi HAM Michelle Bachelet juga sudah menyampaikan oral update yang berupa laporan situasi HAM yang menjadi perhatian dunia saat ini. Ada sekitar 25 negara yang disorot, termasuk misalnya isu Ukraina, Rusia, Asia Selatan, dan Afrika. Sekali lagi, tidak ada mengenai Indonesia terkait dengan beredarnya berita bahwa pada tahun 2022 akan ada kunjungan KTHM ataupun spesial raportur tertentu ke provinsi Papua maupun provinsi Papua Barat dapat kami sampaikan bahwa tidak ada permintaan atau rencana kunjungan untuk tahun 2022 ini karena apa karena kantor KTHM menyerahkan sepenuhnya pengaturan kepada pemerintah Indonesia. Sebagai latar belakang, dapat kami ulangi kembali bahwa yang telah kita sampaikan adalah undangan untuk melakukan peninjauan pembangunan dan capaian SDG di kedua provinsi tersebut. Dan sama sekali tidak terkait dengan kerangka investigasi atau fact-finding mission dan sebagainya. Sejauh ini hubungan kami dengan kantor KTHM juga sangat baik. Bulan Januari lalu, Watapri, Jenewa, Dubes Febrian, juga melakukan pertemuan, kortesikal dan membicarakan banyak hal mengenai kerjasama bilateral kedua belah pihak. Sebagaimana juga yang telah kami lakukan dengan kantor regional mereka yang ada di Bangkok. Dengan demikian, sebagai penutup dari saya, berita yang beredar bahwa pada 2022 akan berlangsung kunjungan KTHM ataupun spesial ke kedua provinsi kita tersebut dapat dipastikan adalah berita yang tidak berdasar. Demikian Pak Jubir tambahan dari saya sekian terima kasih wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, terima kasih uh, Pak Habib um, kita ke Pak Yuda sekarang ya yang akan melaporkan beberapa hal terkait perlindungan WNI dari Ukraina saat sekarang beliau masuk di sana silakan Mas Yudha Yep, terima kasih yang kami hormati, Bapak Dirjen IDP, Bapak Dubes Faisal. Yang kami hormati Bapak Dubes Tiansa Jani, rekan-rekan direktur, dan wabil khusus teman-teman media. Salam sehat, salam semangat. Uh, izinkan kami melakukan update, menyampaikan update kepada teman-teman semua terkait dengan proses evakuasi warga negara Indonesia di luar negeri. Untuk kemudahan, mungkin secara visual kami akan coba uh, sharing uh, PPT-nya. Jadi, uh, ini adalah proses yang sudah kita lakukan pasca tanggal 3 Maret 2022 sebagaimana diketahui teman-teman tanggal 3 Maret yang lalu Alhamdulillah kita telah memulangkan 80 WNI dan 3 negara asing menggunakan pesawat khusus evakuasi dan telah tiba di Jakarta nah ini adalah update eh, terkait dengan eh, berbagai macam upaya evakuasi yang sudah kita lakukan pasca tanggal 3 jadi kalau kita lihat ya eh, di sisi sini di Kharkiv, di Kharkiv Uh, ada enam warga negara kita, yaitu masing-masing pada tanggal 3 Maret, sebanyak lima orang sudah bisa kita evakuasi dari Kharkiv menuju ke Lviv dan kemudian kita bawa ke Polandia. Pada tanggal 7, uh, ada lagi satu warga negara kita yang sudah bisa kita evakuasi menuju ke Lviv, kemudian uh, dibawa ke Warsawa. Enam orang ini sudah kita pulangkan ke Indonesia. Nah, sedang ada dua lagi, ya, ada dua lagi warga negara kita yang ada di karkiv, sudah alhamdulillah, ya, sudah bisa kita evakuasi dari zona eh, Kharkiv, yang saat ini juga eh, masih terjadi zona pertempuran ke zona yang lebih aman di Lviv. Jadi di Lviv itu adalah di wilayah Ukraina sebelah barat yang relatif lebih aman. Dan saat ini sedang menunggu untuk kita bisa eh, seberangkan ke perbatasan Polandia. Lalu kemudian dari Odessa. Ada tujuh ABK yang bekerja di kapal Joseph Sur. Ya, yang selama ini tertahan, tidak bisa berlayar di Odesa. Bekerja sama dengan pihak perusahaan, kita sudah bisa mengevakuasi tujuh ABK tersebut ke Bukares dan sudah kita pulangkan ke Indonesia. Kemudian, di Bukares sendiri, sebagaimana teman-teman pahami, ya, masih ada empat. Ya. Total awalnya ada 12 belas WNI kita yang harusnya ikut pesawat evakuasi, namun karena uh, positif COVID, ya sesuai dengan protokol kesehatan, akhirnya kita tidak bisa angkut, sehingga harus dikarantina lebih dahulu di Bukares. Nah, saat ini uh, dari total 12 dan satu gardian warga negara Indonesia, total 13 uh, sudah pulang sembilan, ya, jadi masih ada empat yang ada di Bukares. Kemudian di Chernivtski. Di Cerneski, ini adalah mahasiswa asal Aceh yang sudah kita bisa bawa ke Lviv, dan kemudian kita sudah seberangkan menuju ke Warsawa. Lalu di Ivano juga ada dua, waga, dua mahasiswa kita, asal Aceh juga yang sudah kita bisa bawa ke Lviv, dan kemudian kita sudah bisa seberangkan ke Warsawa. Nah, pada hari ini ada dua anak warga negara Indonesia, hasil pernikahan dari seorang ayah WNI dan ibu warga negara Ukraina, sudah bisa kita evakuasi dari Dini pro-protes menuju ke Lviv. baru tiba di Lviv pada pagi hari ini, dan segera akan kita seberangkan menuju ke perbatasan Polandia. Nah, terakhir adalah warga negara kita yang ada di Cernyuski. Di Cernyuski ini memang sedang kita terus upayakan, proses evakuasinya sehingga mereka bisa keluar dari wilayah Cerneski dan kemudian kita bisa bawa keluar juga dari wilayah Ukraina ini data statistik data statistik yang dapat disampaikan per hari ini jadi total warga negara kita yang ada di Ukraina ada 165 telah kembali ke Indonesia 120 artinya Pasca ketibaan, 80 WNI menggunakan pesawat evakuasi khusus tanggal 3 Maret lalu, ada 40 lagi yang sudah bisa kita evakuasi keluar dari Ukraina. Lalu ada 13 yang dalam upaya evakuasi, tadi kami sampaikan ada 9 warga negara kita yang masih ada di Chernihiv. lalu 2 warga negara kita yang ada di Kharkiv, yang sudah ada di Lviv, dan Alhamdulillah Lviv adalah lokasi yang lebih aman. Kemudian ada ada dua lagi yang sudah tadi kami sampaikan dari Deni Pro yang baru tiba pada pagi hari ini di Leviv. Jadi dari 13 tersebut, empat orang WNI di antaranya sudah berada di Leviv di lokasi yang aman. Sedangkan 9 yang ada di Chernihiv kita terus upayakan untuk bisa kita evakuasi segera. Kemudian ada 32 yang memilih tetap tinggal di Ukraina. Ini mayoritas adalah warga negara kita yang menikah dengan warga negara Ukraina sebagaimana uh, diketahui memang uh, untuk laki-laki uh, dewasa warga negara Ukraina dilarang untuk keluar Ukraina. Nah, uh, warga negara kita atas pilihan sendiri memilih untuk tetap uh, tinggal bersama uh, keluarganya. Dari 32 tersebut juga termasuk adalah staf dari uh, KB. Nah, kalau teman-teman melihat ya angka Jumlah warga negara kita di Ukraina ini selalu bergerak naik. Dari data awal yang kami sampaikan sebelum terjadinya pertempuran, ya serangan Rusia pada tanggal 24 Februari yang lalu. Ini memang salah satu tantangan yang kami hadapi, bahwa ada beberapa warga negara Indonesia yang tidak lapor diri sejak awal. kepada sejak awal kami sudah minta untuk keakuratan dan kecepatan respon dari KBRI Tentu data yang akurat menjadi kunci utama. Nah, namun setelah terjadi proses evakuasi kemarin, kami masih mendapatkan data-data WNI yang baru lapor yang tidak ada di database WNI sebelumnya. Nah, secara khusus kami coba menyoroti yang ada di Chernihiv. Ini 9 WNI kita yang ada di Chernihiv setiap hari, ya dalam beberapa kali sehari bahkan kami selalu menjalin komunikasi dengan mereka saat ini kondisi mereka dalam kondisi aman, ya, pasokan logistik aman, apa juga aman. Ini posisi yang ada di Chenif. Jadi tantangan yang kita hadapi saat ini adalah Chenif masih menjadi zona pertempuran. Beberapa upaya humanitarian corridor yang kita bisa pantau ternyata tidak efektif di lapangan. Sebagai contoh kemarin sebetulnya kita sedang sudah mengupayakan penjemputan ke arah CNIF, ya. kita sudah berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait yang ada di lapangan, namun ternyata pertempuran masih terjadi di rute evakuasi, sehingga demi keselamatan para WNI kita, kita tunda terlebih dahulu proses evakuasi mereka. Kita akan terus upayakan, ya, terutama penciptaan humanitarian koridor yang efektif di lapangan, sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Rizal, Ibu Menlu juga, Terus mengupayakan penciptaan humanitarian corridor ini, dan bagaimana betul-betul bisa dipatuhi oleh pihak-pihak yang ada di lapangan. Secara khusus, kami juga menyampaikan ada pemberitaan bahwa WNI kita yang ada di Ukraina itu diberitakan di Sandra. Jadi, kami bisa tegaskan bahwa mereka tidak di Sandra, mereka belum bisa bergerak, belum bisa dievakuasi, simply karena... Uh, tidak aman, ya. masih menjadi zona pertempuran sehingga mereka akan lebih aman tinggal di uh, tempat masing-masing dan kondisi mereka, alhamdulillah, uh, sampai saat ini uh, aman di lokasi masing-masing dan kita akan terus upayakan uh, ketika sudah ada jalur evakuasi yang aman bagi mereka, kita akan selalu akan segera melakukan penjemputan dan dalam hal ini uh, tim uh, sudah menyiapkan uh, sarana transportasi, ya. Jika sudah aman untuk dilakukan, dan sudah ada jaminan uh, safe passage dari kedua belah pihak, kita akan selaku, segera melakukan evakuasi mereka. Demikian yang dapat kami sampaikan. Uh, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Yuda, Langsung dari Ukraina.